Di masa kolonial itu kedudukan pesirah sangat kuat di mata masyarakat. Masyarakat jadi tidak kaso kalau dijajah. Iya. Kadang apa namanya kepala pemerintah di wilayah dia masih begitu. Masih ya, masih persira ini, emangnya oh. ya. Jadi mereka kadang-kadang mohon maaf tidak tahu Tali kalau di dijajah. itu. Tahun 1821, tahun yang kelam untuk kota Palembang. Dengan tipu daya Belanda berhasil menaklukkan Kesultanan Palembang yang kuat yang kemudian Sultan Mahmud Badaruddin II diasing ke Keternate. Walaupun Sultan Mahmud Badaruddin II berhasil ditangkap dan diasing ke, tapi di masa ini Belanda belum bisa untuk menghapuskan kesultanan. Barulah pada tahun 1825 Belanda menghapuskan kesultanan Palembang, yang kemudian pemerintahan di kota Palembang diganti dengan Keresidenan Palembang. Walaupun sudah dibentuk kreasi Palembang, kolonial Blando masih menghadapi berbagai masalah untuk menjalin komunikasi ke Palembang. Jadi, untuk mencapai ini, kolonial Blando masih pakai sistem pemerintahan Kesultanan Palembang, tapi tidak lagi pakai perang sultan. Diganti namanya dengan Perdana Menteri. Dengan ngangkat Kamujayo sebagai Perdana Menterinya, Perdana Menteri inilah yang dijadikan kepenghubung untuk daerah Uluan Palembang yang kemudian saat Belanda sudah mulai biso mengambil alih. Akhirnya tahun 1850 Perdana Menteri Kramojayo dilengsir ke. Sebenarnya sejak tahun 1849 hmm. itu sudah ada bau-baunya bahwa Perdana Menteri Kramojayo ini bakal dilengsirkan, dilengsirkan hmm. oleh kolonial Belanda. Sehingga kemudian beliau difitnah, diasuh, hmm. seolah-olah beliau melakukan pemberontakan, kemudian di tahun 1850 diputuskan eh, Kramo Majapahit oh. betul-betul di gitu oh. oleh Belanda. Setelah Perdana Menteri Kamojayo dilecer ke, segala peran pemerintahan secara utuh dikendalikan oleh kolonial Belanda. Walaupun Perdana Menteri Kamojayo dilecer ke Kolonial Belanda tidak bisa langsung menerapkan presiden Palembang secara utuh. Pernah ada upaya untuk menghapuskan sistem pemerintahan marga, tapi tidak berhasil. Dari tahun 1850, barulah pada tahun 1864, setelah Kolonial Belanda mengambil kebijakan tetap mempertahankan pemerintahan marga, barulah bisa menjalankan pemerintahan di Presiden Palembang secara utuh. Uh, pada tingkatan paling atas ada presiden yang hmm. mempelaiis apa namanya presidenan Palembang. Hmm. Nah di bawah presidenan itu abdeling. Jadi hmm. ada hmm. 9 abdeling di Palembang di masa awal 1864 itu. 1864. Iya. Kemudian di bawah abdeling itu ada under abdeling. Hmm. Kalau abdeling itu dikepalai oleh asisten residen jadi orang belanda langsung. Kemudian under abdeling dibawa dibawahi oleh kontrolir. Uh, namanya Mangdayat. Uh, uh, uh. Tetapi eh uh, tahun 1872 itu berubah lagi. Jadi ada kalau dulu 9, uh, uh. kemudian beberapa abdeling itu digabung digabungkan lagi. Oh, digabung. Iya, dipersempit. pemekaran? Bukan pemekaran, <laughs> dipersempit. Sehingga kemudian abdeling itu uh, dari 9 menjadi uh, tiga, 3, hanya 3 abdeling uh. di tahun 18 Uh, 72 kenapa berubah seperti itu? karena uh, kedudukan asisten kontroler itu seolah-olah sama dengan pembantu gubernur kalau di masa sekarang menggait. jadi uhum. dia tidak punya apa namanya kelembagaan yang lengkap nah, di tahun 1872 itu betulnya mereka lebih memper memperkuat under up yang diperkuat uhum. jadi uh, kontrolir seperti bupati saat ini uhum. dan kemudian di bawah kontroler itu ada namanya distrik, uh, distrik oh, ini iya. dikepalai oleh seorang demang. Oh, nah, iya. kemudian di bawah distrik ada under distrik juga dikepalai asisten demang. jadi oh. uh, dari mulai presiden residen di Palembang sampai ke apa namanya asisten demang itu semua diduduki oleh orang-orang Belanda. Uh -huh. di bawah under district, uh -huh. langsung di baw, uh, dikepalai oleh pemerintahan pribumi jadi uhum. di bawahnya itu langsung marga oh, ya marga pesira-pesira jadi. Yeah. Ya, jadi pesira itu bertanggung jawab dengan asisten demang gitu uhum. tapi sebetulnya dia bertanggung jawab penuh kepada kontrolir uhum. karena uh, baik demang maupun asisten demang itu hanya pengawas sebetulnya Setelah berjalannya keresidenan Palembang secara utuh dan bisa berkomunikasi dengan uluan Palembang, kolonial Belando membuat struktur pemerintahan mulai dari keresidenan sampai ke Onder Distrik dengan galo-galonyo dipimpin oleh wong Belando. Cuman pemerintahan terendah yaitu Marga yang masih dipimpin oleh pribumi. Namun pola pemerintahan Belando sangat efisien, tidak banyak kedinasan yang dibentuk. Di masa kolonial Belanda itu memang sistem pemerintahan Belanda tidak sebanyak. Di masa sekarang gitu. Oh. Kalau sekarang kan cukup banyak kita memiliki dinas, kepala-kepala dinas, ya. dinas. Di zaman Belanda itu pada awalnya hanya tiga. Hanya tiga. Pertama kontrolir yang berkedudukan hmm. di ibu kota Ondar Abdeling, kemudian ada menteri polisi, kemudian hmm. ada menteri pajak. Hanya tiga ini. Tiga ini berkantor di bawah Under Abdeling. Iya di Under Abdeling. Bukan di Abdeling ya malah. Bukan di up the link di Under Abdeling. Mm -mm. Dan e, semua urusan sebetulnya itu diserahkan kepada pesirah. Mm -mm. Jadi makanya dulu di masa kolonial itu e, kedudukan pesirah sangat kuat di mata masyarakat karena seluruh persoalan-persoalan hukum. Mm -hmm. Ya, kalau bisa diselesaikan di tingkat marga, ya, masyarakat jadi tidak terasa kalau dijajah. Iya, Karena, apa namanya? Kepala pemerintah di wilayah dia masih begitu, masih ya, masih <laughs> pesirah. Ini memang uh -huh. Iya. jadi uh -huh. mereka kadang-kadang mohon maaf, tidak tahu kalau di masa dijajah. itu <laughs> siapa kontrolernya. Gitu, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. yang biasa menerima kontrol itu kan para pesirah. Sebetulnya, jadi yang tahu itu hanya pesirah. Artinya, mm -hmm. Belanda itu ke pesirah-pesirah itu dia tidak bersentuhan dengan masyarakat ya. Iya, rata-rata ini jarang Manglayan. Hmm. Kemudian ya kalau bersentuhan dengan uh, pesirah itu biasanya mereka uh, berkutat pada persoalan pajak. Hmm. Uh, jadi nanti akan kelihatan sekali Manglayan mana yang marga yang kaya penghasilannya banyak, banyak menyetorkan pajak, mana yang tidak, terutama dari dari sistem pemberian gelar terhadap pesirah ini. Hmm. Jadi, kalau dia gelarnya pangeran, biasanya hmm. itu marga itu ya memberi pajak <laughs> yang besar kepada pemerintah. <laughs> Belanda. Yeah, yeah, yeah. Kalau dia depati, misalnya, hmm. itu berarti hmm. apa namanya uh, pajaknya tidak terlalu banyak karena rata-rata kalau depati itu dia hanya satu periode atau dua periode, hmm. tapi hmm. kalau dia pangeran dia beberapa periode kalau sampai tiga periode iya pangeran betul iya jadi salah satu uh, pengawasan dari demang itu adalah melaporkan kesetiaan pesira itu kepada kontrolir kemudian kontrol hmm. melaporkan ke residen Jadi mereka sebenarnya ya secara tidak langsung uh, apa ya jabatan pesira itu bisa mereka lestarikan atau mereka teruskan di uh -huh. zaman marga di, di, di, di sebuah marga itu kalau biasanya pesirah itu setia kepada pemerintah kolonial uh -huh. Belanda berbeda dengan Uluan Kota Palembang yang menjadi ibu kota kepresidenan punya struktur pemerintahan yang berbeda. Tapi sebenarnya cuma namanya yang agak beda. Untuk level dan strukturnya masih mirip. Iya di masa Belanda itu Palembang di uh, kota Palembang dibagi dua, dibagi dua uh, di bawah kota Palembang itu ada dua kedemang, kedemangan namanya. Oh. Iya kedemangan seberang Ulu hmm? dan kede, uh, kedemangan seberang Ilir. Mm -hmm. nah, jadi di bawahnya, di bawah wali kota Demang, mm -hmm. Demang seberang Ilir, Demang seberang Ulu, kemudian di bawah Demang itu namanya Pak Pung, Kepala Kampung, bedanya itu di Palembang, iya, di Palembang. Mm -hmm. jadi Kepala Kampung itu merupakan, apa namanya? Kalau sekarang lurah, satu kepala kampung satu ilir, oh. kepala kampung mm -hmm. uh, satu Dulu Lung, itu levelnya lurah, berarti Lura, demang ya. itu levelnya camat. Camat, ya, memang yeah. ya. Dan lagi. yang menariknya juga menurut saya, uh, Belanda juga memberi perhatian ekstra kepada uh, penduduk yang kita sebut dengan timur asing, baik uh, uh, Cina maupun Palem uh, Arab di Palembang. Jadi hmm. komunitas Cina itu dia dikepalanya oleh seorang kapiten, kapiten Cina memang hmm. ya. Nah kalau Arab, dia lebih eh, kepada jabatan mayor. Jadi dulu eh, pemimpin Arab itu mayor Arab. Tinggi mana kapiten dengan mayor atau sama? Tinggi kapiten. kapiten, kapiten ya. Ya? Mungkin berarti hmm. pemasukan dari eh, etnis Cina lebih besar daripada etnis Arab, itu nggak pengaruhnya? Salah satunya iya itu memang dayat. Salah satunya karena memang uh, di masa kolonial itu perhatian pemerintah Belanda kepada uh, etnis Cina di Palembang ya lebih besar dibandingkan dengan perhatian kepada uh, etnis Arab, etnis Arab jadi... di Palembang. Karena Kedahkan etnis Arab ya, ini dianggap sebetulnya bagian dari uh, bau, bau. Dia masih memiliki bau dengan masa kesultanan. Oh. ya, salah satunya setelah kesultanan tadi dihapuskan, uhum. yang boleh ke uluan itu hanya orang-orang Cina. Uhum. Yang bisa mengurus apa namanya? pas atau surat jalan. Uh -uh. Hanya orang Cina sementara orang Arab itu memang agak dipersulit gitu. <laughs> Jadi dia berdagang di, di palembang saja saja. Ya. Uh. Oh. Tapi eh, di Palembang mereka diberi kesempatan yang sama sebetulnya. Jadi hmm. untuk menjadi pedagang-pedagang itu atau pengusaha-pengusaha itu juga diberi kesempatan yang sama. Hmm. Artinya untuk keluar mereka dibantah saja aksesnya. ya? Mungkin karena Belanda takut, ada ketakutan. Struktur pemerintahan ini berjalan mulus dalam jangka waktu yang panjang. Barulah pada tahun 1930 pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan kebijakan baru. Jadi tahun 1930 itu updeling uh, itu mulai dipersempit. Jadi dia betul-betul dipersempit hanya dua abdeling ada uh, London dataran rendah kemudian ada London dataran tinggi gitu. Dan artinya sebenarnya pemerintah Belanda itu memperkuat under updeling atau kabupaten saat ini dan menariknya sebetulnya di dalam sistem yang baru itu pribumi diberi kesempatan oleh Belanda untuk menjabat jabatan uh, demang dan asisten demang oh. jadi sejak tahun 1930 Mulai itu, masuk ya, di jabatan tertinggi di pemerintah kolonial Belanda untuk orang pribumi demang. Jadi, uh, itulah, macam uh, sistem pemerintahan di Palembang ataupun Sumatera Selatan di masa kolonial Belanda. Mudah-mudahan ini menjadi informa, uh, informasi dan bisa menambah kasanah pengetahuan kita tentang Sumatera Selatan dan Palembang khususnya. Kalau ada salah-salah kato, baik dari narasi ataupun video, kami memohon maaf. Kepada Allah, kami mohon ampun. Yeah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.